that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back.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 Oke, yang pertama ada info rilis skin dari kendaraan spesial McLaren Nah, jadi telah diinfokan bahwa skin McLaren terakhir atau yang paling keren ini Akan rilis pada event Moco Store Jika kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan skin McLaren ini hanya dengan 9 diamond saja tapi jika kalian tidak beruntung nih, ya minimal kalian siapin diamond sekitar 1128 diamond, maka kalian sudah bisa dipastikan bisa memborong semua hadiah yang ada pada event ini. Tapi itu terserah kalian juga sih, mau borong skin McLaren-nya plus dengan animasi emote spesialnya atau cuman skin mobilnya saja? atau bisa jadi kalian cuma mengincar animasinya saja nih. Yang kedua ada info bonus top up terbaru. Jadi telah diinfokan bahwa hadiah bonus top up selanjutnya adalah skin surfboard turbo edge. Untuk desain bentuknya keren nih. Kayak kapal selam gitu ya kan? Terus ditambah dengan animasi turbo atau nos di bagian kedua sisinya berwarna biru. Cara mendapatkan skin surfboard turbo X ini tuh cukup mudah sekali cuy. Cukup kalian melakukan top up sebesar 100 diamond, kalian sudah bisa mendapatkan skin surfboard turbo S ini dengan gratis. Dan event ini akan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2021 Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini pada segmen info kila terbaru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 Fuck it.